n pada meneng-meneng bae. <tuk ke> Masih <sini> ya. Mata kamu kok sih bener parkir, nyangking, anak gula, anak kopi, ini kan? Eh, itu Ikan We jujut pancing. Kalau di Kalurun kebon kan, kan nah, kebon erika nak tikkan. Hmm. Aro, anak? Maksudnya mm. apa? Maksudnya apa? Jujut pancing. Anak kebon. Mancing nang ketikan. Omong gue di Lampung nang Ini mm -hmm. kan jujut pancing. Iya. Kebon erika gue anak apa namanya? Jenengi lah. Hancur lagi. Bang erika. Apa nggak dia nang kebon? Menggabungkan tak jote, nek mengek. Oh, alah, panas, dingin, telat, Oh, Si gue si keburu, gue gak pernah kontrak. Eh, gue gak pernah kontrak. Eh, gue gak pernah gue. Eh, pernah dia. Ya, sih <tuk> <alah. tuk> perang teman. udah ayo mancing. Mau tiba ya. Hmm, terus. Kayak Setuju? Setuju ya. Cukup yang ana alat lebih cukup di mungkin santung-santung mau di tik main motor, Aduh, ya, disini Karena beda kok, aneh. Gantian ya Puter Udah, <laughs> ah, Cure, kan? Cibule, ya iya ya kan Bukan gunung sih, murun baru anak apa pada Anak apa gue Eh, cupang oh, kayaknya bendehan, siripin, pedang-pedang rasanya kayak apa padahal kok kak? kita pasang ranyong ya. itu berumur, rasanya apa sih? rasanya rasanya rasanya bayar <laughs> <laughs> rasanya bayar padahal <laughs> pun pening, anu ngelak ya Dari aku yang ada yang ada yang bertanggung ujungnya semua makoraanan kopi memang walaupun pahit pahitan enak malah lebih lumayan Oke, dan Permanda cai. Ya. Mau ngomong sambatan. Ya, pecet kayak nyontek minta mata Ya, nyontek minta benda kayak gini ya alat-alat pancing kayak <tuk> gini sesuai teman anakku pribadi umai apa apa katang sepuluh kayak apa orang harus sini nggak nanya ya sebenarnya Iya, anak ya na ketinggalan Ngeri. orang ini. ya mari kita berangkat <sukur> kita ini kapal namanya. Rani rantai kapal ya tapi. Bagaimana kan harus sampai baik ya dalam biasa kok ikik buruan dia leh, pancing jutek ya naneh. oh, Eh, kita mau <laughs> mana kita pancing nih. nanti langsung kita ini kita copot copot oh lepas lepas dia mau pindah lagi Oh cool. <laughs> wen eh oh, cacing, Ah kalau kan, dipakar. oh, si pelet ya Jati loe dikai kanter itu si ya pindah <laughs> hey, jadi main pindah kalau <laughs> dia ja, pada dia jalan alah orang ngomong woi woi woi woi pedotlah woi ya ya ya ya ma ya, ya, mas, ya, mas. <tipun> aduh dah ngobluru gantaping mantap Oke, guys, ini ya guys, itu tuh lebih lemah masang dur yo yo, what's up, yo what's up, yo <laughs> F ek bawal lagi, Hah? eh ketiga bawal. matanya copot. burik guys, oke okay, lur tadi kayak gimau ya, kayak proses kan ya lur. hasil mancingnya lur. Okay. iwa kah lur, iwa kapan sedengeng? iwa pak. iwa piranha. piranha ada kayak bahaya kok? ngerti ngopi rana mau coba apa kemaren? mau apa? anu neng lur. Mohon Ini nih. ini Bisa lah guys, ya buat permisa dimanapun kalian berada ya ini hasil mancing kita ya untuk kali ini aku menjadi chef ya chef Juna pun kalah ya lewat gitu ya pokoknya ini gue hari ini khusus spesial chef ya chef beletetik beletetik, ayam, eh ayam iwak? iwak guys Ya, sebagai Mister Blade, Blade memblade jadi harus resik ya. Karena apa ini dikonsumsi? Jadi kita harus mau jadi, kita harus resik ya, karena ini mau dikonsumsi ya, dipetot-petot. Nah, tadi ke pribadi <tuh>. keseruannya, guys nah terus konten kita ya aja di skip karena iklan main R1 370 cepet bayaran oke okay? bayarannya oke eh. aja di skip loh karena iklan gitu orang semua. semua bekerja pada ya nah, cep cep yang terpaksa dari Cep eh, ngeenek kok padaku maaf barengnya, ngeenek kan aja dunga lu ga haa? aja dunga lu ga cuman dekan dikit ya, bok mau eh, eh, lah orang main wala orang main ini adalah hiu paus Yuk. Ya nak cus makan di sini dapat berapa mancing mas? Empat. dapat 4 <laughs> mancingnya pakai apa tadi? Ya. pakai pelet dia pakai pelet udah dapat banyak mas. Ya. paket pe pakai pelet dapat banyak. orang-orang cacing. orang-orang ya? cacing kan cacing malah oh <laughs> dia oli. cong guys. iya. Lebih yang gandung bareng deh yang sih Wow, fokusan Katanya harus jadi ikan ciri-ciri ciri-ciri ciri-ciri yang dong mana orang mau balik dong aturan masak Motor motor itok gitu. Salah salah. Salah salah. ngel. buat Wah, sebentar Oke 운전은 계속 Nih ketik Pak, mau Ini mau jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, yang ada di perantauan pasti kepengen dan ngiler Mereka melihat konten ini ya. aku lupa ya, aku pribembo, bukan campuran Indonesia bisa, ngapak kumpul bisa ya. kamu lupa ngapain apa ya <laughs> jadi asing ya, lagi dengan perantauan, aku mesti kepengen ngedelang dia konten Kenapa apa yang ngomong gajak gue ya. karena apa ya, maman-maman di kampung itu sungguh sangat uh, wow gitu ya makan bersama kayak gitu di kebun gitu ya. Hmm. Hmm. banget. Hmm. Ya Tuhan. Hmm. ya, Perang itu asli Masyarakat Ini lidah ya tidak tidak. Apanya? Lah, hasil sinya Bos, kepriwe rasanya Bos? Di review. Iwake kepriwe? Sambele? Hmm. Bos, kepriwe, Bos? Hasil berkelana hari ini. Boleh. Waduh. Dia dia mati. Beranting metu dhewek. Hmm. Minumnya apa, Bos? Di review dong, Bos. Tekan. Tekan. Oke guys, tegane. Cuma dikupas nang -nyong. Ya. Gimana? Ikannya? Rasanya mantul Pak, gimana? Heeh. Banyak-banyak kebora. Nyemek ya? Nyemek-nyemek gayanya. Mam. Mam. Heeh, mam. Oh. Sambele kurangan bok. Heeh. Masih ada kok apa tadi lah cocok lah yang ngomong di belakang kamera guys. hmm. kurang. ini mama memang oleh mbah. bagaimana puluhan setan? yo puluhan setan <tuk> <tuk> Ora pulukan setan gue oleh-oleh mangan priwek Paling akeh yuk Tunjukkan pesonamu hmm. Pulukan setanet Keluarkan Pulukan setannya yow yo. Hmm. aja Jadi si ngekeh pulukan setanmu priwek hmm. Rewok <tuk> Lebih. bagaimana rasanya bos mantap nikmat banget kalau yang lagi cemil cemil bagaimana rasanya dagingnya mantap, mantap. ikan asap apa apa ikan asap terbakar ya ntar banget hmm. permisahannya tawani dong jangan jangan guys jangan enak jangan enak permisahannya tawani dong wuh pada ngukur nah guys udah ya mungkin ntar sedikit, bosnya ntar penutupannya bosnya aja ya ntar sedikit, bosnya kalau boleh makan kayaknya bercakap kalau supah benar-benar banyain wajib di subscribe sama wow, sekali di goreng sini wah, seceting ngetong guys gila nih dulu dulu dulu habis put gimana rasanya guys di review dong satu-satu kuning campur asem tambah asam asam apa bos asem jawa terus tambah gula jawa serai iya perak karena nggak ada jadi tak kasih daun bawang hmm. terus, terus? sahrem, udah, tuh sudah pasir. boleh dicontoh ya resepnya guys ya, silahkan. kalau suka micin nama micin ah. kalau suka aku juga. bilang aja. Uh. yang ngomong kalau suka aku bilang aja. ini nggak pakai kecap ya, pakai kecap hmm. buat contoh buat, buat, buat Woi mantap, alhamdulillah. terima nah. minumnya air kelapa muda sure. okay. tegukan pertama seleset mantep kunyahan ke 25 tunjukkan pesonamu